Halo guys Kali ini berjumpa lagi dengan channel youtube saya YT Krasmanto Oke kali ini saya mendapat servisan Asus A455L Ini i3 Dan Nvidia Ini kerusakannya Mati total kena Tumpah Yakul Dan di sini banyak tumpahan Yakul Dan juga di bagian sini Nah ini Masih ada bekasnya banyak kebanyakan pun ini baru masuk servisannya, dan di bagian ini juga kena. Oke, caranya sangat mudah. Sebelum mulai, kita klik dulu subscribe, like, dan komen, dan share video ya. Ini ya, guys. Oke, jika sudah, klik subscribe, like, komen, dan share-nya. Saya kasih tahu caranya. Oke, caranya sangat mudah, guys jika ketumpah air kita cukup bersih pakai menggunakan kuas dan tenor pada bagian ini kemudian kita lap dan jika berhasil Alhamdulillah. jika belum kita coba ganti IC ini dan pada IC penghubung ini putus ah Inilah, jadi ini telah selesai saya servis. Kita coba tes menyala dulu, semoga berhasil. Kita coba colok casan atau charger dulu. Oke, okay. alhamdulillah telah menyala. Kemudian kita coba tekan tombol power mudahan merespon oke okay, merespon lampu powernya oke okay, telah menyala guys jadi demikianlah cara servis asus a45 l ini mati total cukup sekian dan terima kasih mantap guys